Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim -teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim lebih lagi dengan kami di sendiri Alkamudaya Semoga kita semua tetap dalam kebenaran Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini adalah power-up di klien 400 Swat yang di video sebelumnya Ini akan bakar uh, terus teman-teman ya Oke, okay, akan bakar terus Bahkan sampai ada yang pecah Oke, okay, seperti itu Dan ini kami inisiatif untuk ganti driver lain Karena uh, kalau mengganti ini Komuni-komuninya sama dengan beli baru seperti itu atau mendekati lah seperti itu kami ganti dengan ini SOCL uh, 06 ya okay. SOCL 6 oke okay. yang ada IC penguat depannya kemudian itu ada di drivernya C-nya besar-besar itu dan ini kelihatan Uh, mantap sekali, gitu yaitu uh, 1941 ya. yang di belakangan sama uh, 1637 ya, seperti itu. Oke, okay, sama C berapa itu? Di atas teman, teman bisa lihat sendiri. Ini untuk apa? Ini menurut kami, ini masuk opm ya, seperti itu TL. Uh, tujuh berapa itu ya teman-teman sendiri itu masuk kategori opm atau penguat depan ya lebih ringkas aja sih kalau kalau ada itunya seperti itu uh, untuk transistornya transistor yang akan kami pakai itu transistor ini ya bekas-bekas kemarin itu sebagian hidup tapi kurang meyakinkan seperti itu ya ini drivernya bagus sekali teman-teman ya Oke, okay, ini bagian bawahnya seperti ini uh, teknik sablonnya seperti itu, oke okay, teman-teman ya, nah itu kami coba pasangnya pelan-pelan ya. nah ini, ini ya bang nah ini harus rici sampean basis, basis. Nah, uh, gimana uh? Di, di bawah harus dikasih anus nah gitu gimana ya perhatikan dulu ya ini kan bce ya. ini basis ini ini basis yang ini belum tegangannya ya tegangan tegangan dulu tegangan dulu ini ke positif. Ini, ini positif. Positif. Ini positif. ini positif. Ini ini ini ini. gini positif. Gini. Ini positif. Ini positif. Ini positif. Ini Ini positif. Ini ah gini hmm? Ini yang itu. Oh, wah, wah. oh sentai, wah. Hmm. Ini positif. positif. Oh, kesini sini, Ya. Oh, oh, oh, oh, oh. Yang ini negatif. oh iya iya ya, ya sini ya sama aja ya ke sini aja ya oh oh oh oh oh oh oke yang basis plus nah ya, yang ini yang, yang ini apa ini basis ini ya basis plus b banget. oh ya basis plus basis plus yang yang ini yang ini yang ini yang mana oh ini basis plus yang ini Oke okay, basis basis plus ya. Yeah. Oh keliru mas. Eh? Keliru keliru keliru. Yang ini yang ini basis plus. Yang ini yang ini. Oh, keliru, keliru keliru keliru. Ini basis min ini ini ya. Oke okay, yang ini basis plus. Sudah? Sudah ya? Yeah. Positif ini positifnya ini plus, yes, plus. Uh, speaker speaker speaker out speaker out kan speaker speaker plus di sini ya, hmm, oh, ya. speaker plus itu hmm. oh, ini speaker plus iya itu. itu kesini ini kan ada iya speaker plus itu ke ini juga ke emitor juga nah ini speaker plus mana nah speaker plus dengan emitor jadi satu kan V1, ya. jadi satu di sini nah, emitor kan oke ini emitor emitor emitor emitor kiri emitor kanan jadi satu kan V1, ya. jadi satu di sini bener sudah nih nih nih nih Pisa, Ya, tol. Kurang ya ini. Ditempelkan anunya, kabelnya. Hmm. Oh, oh, oh, oh, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Oke, okay, sip tinggal pasang inputannya ini mas dari sini dari mana dari ini ah itu, itu. inputannya hmm sini sini dengan ini ah ini ini tuh sebelah sini yang merah sebelah sini yang yang ground sebelah sini apa ground ya. ini iya mau dimasukkan lewat di ini oh di gitu Harga anda Output yang kasih speaker ini mana nanti mas? Belum belum ditarik kabel ya? Ya? Yang ke sini? Belum. Oh ini, oh ini ke, ke, ke panel ya? Oke. Okay. Jadi ditarik kabel ya. Oh diambil itu tadi ya? Yang warna biru itu kan ya? Eh iya, itu orang. Katanya. Katanya sitenya ngambil di sini nanti. Mas. Minnya ngambil di sini nanti. Mm -hmm. nah, ini. Oh. oh ini yang ini, ulang Yang sebelah bawah ini. Oh iya, sebelah bawah ya. Sekarang output-nya dipasang, Mas ya. output output Port ke sini ke speaker ke beban. Bisa ambil dari sini, bisa mas Bisa ambil dari sini Ini sudah Eh, jangan lupa kurang panjang mas? Seti Seti Bukul Bukan nampaknya Hmm Bukan nampaknya kekurangannya Tarik aja, tarik aja. sudah Oke, dengan ini lah. Yang sebelah mana ini? Sebelah timur. Ya, sebelah timur. Ya, sebelah timur. Ini plus, ini minus. testi Terus sana ini terus tiduran. Hah? Terus tidur di itu jangan dapat kena yang lain nih. Ya, nah, ini nanti terutama kalau dihidupkan. Ah, karena kan juga di. Oh, Ngecek no. dipasang. Oh, coba dulu ini pak. Iya, coba dulu oh, okay, yang, okay, yang siap, satu. Siap, siap. Kalau ini kan sudah jelas. Oke. Okay, kan, ya? hmm. Oke. Okay, okay. Takut ada masalah itu nanti. Hengki bro. Aman ini ya di di nu gini ya dia tidurin gitu aman ya. Oke okay, ya. Sudah gini nih. Aman ya ini ya. Tidak ada kabel-kabel yang terbuka. Aman ya. Aman, aman. aman ya. Oke okay, kalau aman kita tes aja. Kita tes DC nolnya sama kasih langsung kasih ini. Um, kasih speaker sama kita kasih ini kita ngambil di ini ya di DC0 di gitu DC oh ngambil di out aja ya kan perjabangannya ini mas ya kan ngambil cabangannya di sini ya oke posisi di sini sama negatif ini ya. Ini belum dinyalakan, nilainya 0 Oke ya ini ya, aman ya. Aman ya. Ini, CT ini, Ini CT mana ini? CT ini. ini? Oh satunya, hati-hati mas. Inilah. Ambil aja, lagi. ambil aja, ambil aja. Oh, di lakban. Ditutup dulu mas bahaya ini yeah. mainpress nya juga mana ya hah? juga ya set, sete, apa ini out kan ya yeah, ini, yeah. ini out kesini ke kan sebelahnya kan ya okay. yang ini ngambil dari sini nanti minnya minnya yang sebelah gitu kan ada apa-apa kan oh ini kan sudah disambung yeah, iya sudah disambung oh, itu oh yeah. iya ini juga iya yeah. Power supply-nya salah sudah. Power supply-nya salah. Benar sudah ya? Nah. Aman ya. Aman-aman. Nah. Oh, aman ya ini 0 ya. Belum ada apa-apa 0. -apa, Seharusnya kan begini kan, belum ada apa input output 0 gitu. Ini saya masukkan dulu di sini. Yang sebelah mana nih? Sebelah timur ya? Belah timur. Oke, sebelum ada apa-apa masukkan sebentar lu hmm. sini dulu ini ah, pegang ini oke hmm. oke okay. okay, ya ini ya oke okay. masukkan mas amannya ada ada yang nyentuh nyentuh ya aman ada yang nyentuh nyentuh kemana-mana sebentar-tentar kok loh loh loh langsung oh sudah assalamualaikum di Semen masukkan ini? Okay. Wah, ini saya, saya mau tekan ini, kena serta tadi. Aduh. Oh. Eh, udah. Ini dada yang nyentuh-nyentuh ya? Aman ya? kan uh, di kayu di atas. Oke, aman, aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim ya? Bismillahirrahmanirrahim oh, Sisi, sisi, sisi, sisi. Adakah yang panas? Ini mana? Apa nih, Mas? Tuh. Singkirkan aja, Mas. Yang tidak penting itu. Hmm. Ini ada apa? Oh, langsung volume. Oh, langsung volumenya besar. besar, Mas. Oh, nah, tadi. coba, coba, coba. Lagi ya, saudara rahim ya, Mati kok ini kok anonya, apa, e, sinyalnya Kok oh, bisa ya? Sepertinya ada yang nyentuh tadi di sini mas Ini DC anonya 00,4 Ini sinyalnya mati kok kalau dikasihannya Oh iya, betul Ini kok groundnya tinggi ya Oh memang begini mas Tutup dulu pintunya mas. 0 gama... termasuk tinggi ya. Tinggi. Pula. Coba ini diputar putar ini mas. Oh anunya. Iya. Potensionya itu untuk, untuk... apa? Mengecilkan ininya nilainya mas. Uh, sebentar saya paud dulu coba di dikasih lem mas mau oh, kasih undangannya sampean ini buat saya okay. <laughs> di, di, dikasih lem undangan oke oke oke iya karena itu dengan kayunya ini ini kan? ya ada apa, apa nanti kan dibersihkan coba taruh aja taruh aja Sampai puter-puter sampai sampai ini lebih rendah dari ini, Mas. Oh. Apa apa? <laughs> Undangannya. Coba diputer-puter ya kan ya, kan ya. Terserah sudah. Pelan-pelan ke, ke, ke kiri coba dulu. Bisa muter? Muter enggak? Ya, bisa ini. Terus sampai sampai lebih kecil dari itu. Enggak enggak keluar ya? Tapi. Tetap Coba balik lagi Jangan-jangan saya ngambilnya ini keliru Harusnya ngambil di situ coba, Cuma Coba ke, ke kanan Coba 45 Kalau besar ya besar Coba ke kiri lagi Terus Terus Ke kiri lagi Oh maksimal sudah mas Ya maksimal segitu mas Emang elektronik gimana Ya. Ininya saya ngambilnya harusnya ngambil di sana sih. Supaya di di sininya basis mana basis ininya? Ini ya. Oh, kok tinggi ini. Biasanya ini tinggi. Ini BCE ya biasanya ini tinggi. lantas nge-ground Mas. Ini satu biasanya di bawahnya Uh, ini, nol ini gimana caranya biasnya? Uh, itu ya? bisa karena biasnya ini dengan ini tidak imbang gitu uh -huh. saya mau ngukur biasnya yang itu sulit gitu. oh, ya. Hmm. biasnya yang sebelah sini ini kan satu lebih kan, jadi ya maklumi aja kalau ngeground gitu Se uh. Uh, kalau sa sama sih mau ngambil di sana juga sama sih gitu. sulit juga gitu Ambil dari sini ya. Ini yang speaker yang yang mana? Yang, yang speaker oh. plus speaker plus yang mana ini? Speaker plus yang yang ini ya. Yang ini yang balik-balik balik-balik. <tell> awas, awas. Speaker plus yang yang ini ya. Yang ini, yang ini ya. Speaker <tell> Ya, coba ngambil langsung di sini. Ya sama sih 0,4 sekian. Itu. di biasanya besar sebelah ini. Besar semua 1, berapa? 1, ini ya. Ini juga satu koma sekian biasanya Oh Resistornya. Oh. oh. oh ya, resistor. ya Seperti yang saya bilang itu ya. Jadi. Buk bukan bukan driver ini yang bermasalah, tapi memang finalnya ini. Ini kan. yaitu pernah pernah kebakar. Kemudian ini pernah panas, pernah kebakar, kualitasnya menurun, jadi apa e, toleransinya terutama menurun. Jadi hmm. mending menurut saya resistor-resistor ini terutama yang ini ganti semua gitu. Dan ini menurut saya daripada menjadikan ini korban lagi kan ini bolak-balik panas kan? Karena biasnya sudah terlalu tinggi gitu. Saya tidak mengukur HFE-nya ini masih belum pernah saya ukur HFE-nya. Biasanya kalau HFE-nya kanan kirinya tidak sama, ground-nya juga besar masuk begitu. Hmm. Dan ini yang memperparah ini kan gara-gara dia sudah sudah pernah pernah panas gitu, overheat lah jadinya, overheat. Kemungkinan sudah eh, toleransinya menurun semua. Terus ini apa Apa eh, Sekalipun ini kan kemarin saya ukur ya, saya ukur iya. dengan menggunakan ini dengan menggunakan avometer, uh -huh. yaitu lagi ini ya. menurut te tekniknya ukur transistor aman sih, bagus gitu. Cuma kualitasnya menurun juga ini, ya dar daripada kena ini lagi gitu. Oleh ininya oke okay, mas, oke okay, ini bagus ini, jangan-jangan yang pas kasusnya ini juga. Gara-gara ininya gitu Tapi oh, iya. Berhubung ini sudah kadung bola balik kebakar juga Walaupun diganti dengan ini hmm. Apa anu juga gitu Bakar. Lagi ini beda juga nah, Tulisannya Ya itu Oh nah, ini akibatnya Kualitas tidak sama itu. Karena memang kan Kemungkinan sih menurut saya HFE nya itu Memang jom, Jomplang gitu Masih punya gini ini sebelah saja, ini yang NPN ini ya. Ini yang NPN ya, yang positif ini ya. Ini yang NPN uh, basisnya tadi, di basisnya itu tinggi gitu, satu koma sekian. Satu koma sekian. Sekalipun mengukur di salah resistornya, kemungkinan ya itu. coba tes lagi ya tes lagi hmm. ya seperti Lalu itu, itu. kan kebakar tadi, ya. enggak kan, kalau, kalau kalau ini uh, kan protektor ya aman sih gitu walaupun anggung bolak balik gitu. Oh, gitu, akibatnya ke trafo biasanya trafo panas biasanya kalau begini ya solusinya ganti ini ganti ganti final, ya. final ini, awas mas ini masih masih nyambung ke sini hmm, gitu. Coba sekali lagi ya, Bunda Ini kondisi volume saya naikkan kedua. Oke okay, oh, ya, itu gak banyak. Tiba-tiba ini hidup, kan? ya. hidup banyak ya. Ini sudah anu. cukup, sudah. Ini memang memang sudah panas. Oh, panas berarti fix. Ini 440, ya padahal baru beberapa detik ya hmm. Ini nih nih, 40 sekian Baru beberapa baru detik gitu Oke, okay. solusinya ini ganti ya mas ya Kalau ingin, ingin apa, dah banyak, dah banyak membuang-buang waktu sampean gitu Iya ya. Mending sekarang ngopeni yang ini dulu gitu Atau sekalian jangan dipasang dulu semuanya Tunggu ini selesai, gitu Kan ini kan enggak sama, ini kan, ini dengan ini kan ya Walaupun sama, ano ya, sama-sama Tipenya, cuma dari segi tulisannya beda, gitu Apalagi cabutan, gitu Bukar, cuman. Cuman. Gimana? bokar ya? Oke, okay, dah kalau mau membuka sekarang, nggak apa-apa. Bongkar sekarang gitu. Berapa ya? kalau semblian nano, ditutup aja dulu. Eh, kalau saya ada waktu senggang, saya bongkarkan untuk semblian gitu. Bisa, Ya menurut saya ini sudah. Di apa di? Iya finalnya, karena ini aman kok ini Yang masalah Vietnam final jadi copot aja copot ya, oke teman-teman ya. ya masih ada error di finalnya minta diganti karena memang cabutan resikonya begitu oke ini semoga bisa menjadi info buat teman-teman oke ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh